meluncur di Indonesia, harga mulai 278 jutaan, siap tantang Toyota Razi serta Daihatsu Rocky. PT Maxindo Renault Indonesia MRI kesimpulannya secara formal meluncurkan small SUV terkini mereka ialah Kiger di tanah air. Renault Kiger yang hendak menantang Kia Sonet, Nissan Magnite, dan dua kembar Toyota Raize serta Daihatsu Rocky diluncurkan secara virtual pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 lalu Kami sangat bergairah buat melaksanakan soft launching dari Kiger di Indonesia, ucap David J. Tuilan sebagai Chief Operating Officer Mri dalam kegiatan peluncuran tersebut. Renault Kiger yang diluncurkan buat pasar tanah air cuma dalam satu jenis, ialah varian bermesin turbo dengan transmisi otomatis CVT. Desain Melirik desain dari Renault Kiger tampilannya SUV futuristis. Tercermin dari desain grill khas mobil-mobil terbaru Renault yang dikawinkan dengan lampu depan bertingkat dengan teknologi LED. Daytime running light berada paling atas, sementara Triocta LED merupakan lampu utama berada di bawah. Masuk ke area samping, terlihat sisi eksterior dari Renault Kiger memancarkan SUV yang kuat. Hal ini berkat kombinasi dari side body molding, over fender berwarna hitam, serta penggunaan felt two -tone berukuran ring 16 inci. Tampilan SUV makin dipertegas dengan penggunaan roof rack yang bisa mengangkut beban 50 kg. Kemudian mundur ke belakang, Renault Kiger dilengkapi dengan bumper belakang yang besar dilapisi rear skid plate berwarna silver. Di bagian belakang, mobil ini juga memiliki ciri khas tersendiri dengan lampu sorot LED beserta lampu berbentuk double C. Keunikan lain yang dimiliki Renault Kiger yakni jendela belakang yang dibuat miring, Spoiler yang terintegrasi di atap dan kaca spion yang meruncing dirancang layaknya sayap pesawat. Tampilan makin modern berkat penggunaan antena Shark Fin. Dimensi, mobil ini memiliki dimensi panjang 3.991 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.605 mm termasuk roof bar dan wheelbase 2.500 mm. Selayaknya sebuah SUV, Kiger memiliki ground clearance 205 mm sehingga bisa diandalkan di segala medan. Fitur-fitur untuk mencoba menarik perhatian masyarakat Indonesia, Renault Kiger ditawarkan dengan beragam teknologi keamanan kekinian. Berikut daftarnya: fitur keamanan, airbag dual airbag depan plus sisi pengemudi dan penumpang, rear defogger, anti-lock braking system, electronic brake distribution, electronic stability control traction control vehicle dynamic control sensor parking seat belt warning ISOFIX 5 seat belt fitur kenyamanan Head unit TFT 8 inch layar sentuh terhubung Apple CarPlay dan Android Auto. Rear armrest with cup holder. Rear nerum 222 mm. PM 2.5 clean air filter. Kisi-kisi AC belakang. Total cabin storage 29L. Glove boxes volume 14,9L. High center console 7,5L storage, cargo space 405L, smart access card, 3D sound by Arkhamis, 4 speakers plus 4 tweeters. Ambience lighting berdasarkan driving mode eco, normal, sport. Mesin Renault Kiger di Indonesia hanya ditawarkan satu pilihan mesin 1000 cm 3 turbo 3 silinder. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi CVT yang mengeluarkan tenaga 100 PS di 5000 revolusi per menit dan torsi 152 Nm di 2,200 sampai 4,400 revolusi per menit. Sekadar informasi, Renault Kiger memiliki mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kondisi jalan, yaitu normal mode, eco mode, dan sport mode. Mall SUV asal pabrikan Perancis tersebut sejatinya telah dapat dipesan mulai Juli tahun 2022 dengan harga perkenalan Rp rupiah on the road OTR DKI Jakarta. Salah satu visi dari MRI merupakan mau mendemokratisasikan merek mobil Eropa di Indonesia, serta kami optimis dapat kembali melaksanakan itu dengan Renault Kiger, tambah Davi. Dengan metode menjadikan Renault Kiger selaku SUV dari brand Eropa dengan harga sangat terjangkau di Indonesia.